PREDIKSI REAL MADRID VERSUS Barcelona. Pertandingan sengit bertajuk El Clasico, Real Madrid versus Barcelona, akan dihelat pada Minggu 16 Oktober 2022 pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Duel antara dua tim raksasa, Real Madrid dan Barcelona, dihelat di Santiago Bernabeu pada pekan ke-9 Liga Spanyol 2022-2023. Kapten Barcelona, Sergio Busquets, mengatakan bahwa hasil imbang melawan Inter Milan di Liga Champions mempengaruhi mentalitas para pemain jelang melawan Real Madrid pada El Clasico di Liga Spanyol. Pertarungan ini akan menentukan siapa yang akan menguasai puncak klasemen. Barcelona dan Real Madrid saat ini sama-sama mengumpulkan 22 poin di tabel. El Barca menjadi pemuncak klasemen dengan unggul dari segi produktivitas gol atas Real Madrid. Namun, Barcelona sebagai tim penantang kali ini datang ke Madrid dengan kondisi sedang terpuruk. Pasalnya, tim asuhan Sabri Hernandez itu baru saja mendapatkan hasil kurang memuaskan saat bermain di Liga Champions. Barcelona bermain imbang kontra Inter Milan dalam laga keempat grup C dengan skor akhir 3 sama. Jawara Liga Champions 5 kali ini beruntung tak kalah. Barca sempat tertinggal dua kali sebelum mampu menyamakan kedudukan. Hasil buruk ini menjadi pukulan bagi tim sebab kans mereka untuk lolos ke babak 16 besar kian menipis. Barca menghuni peringkat ketiga klasemen di bawah Inter Milan dan Bayern Munchen dengan mengoleksi 4 poin. Prediksi Real Madrid versus Barcelona akan dimenangkan oleh Real Madrid dengan skor 2-1. Gol akan dicetak oleh Farverde dan Karim Benzema. Jelang El Clasico, Kibout Courtois masih hilang dari latihan Real Madrid. Sang penjaga gawang belum pernah tampil semenit pun setelah mengalami cedera sepulangnya dari timnas Belgia pada judah internasional September lalu. Dia melewatkan empat laga terakhir yang dimainkan oleh Los Blancos di semua ajang akibat situasi ini. Pelatih Carlo Ancelotti telah mengatakan sejak pekan lalu, bahwa dia mengharapkan Thibault Courtois sudah kembali bugar ketika Real Madrid menghadapi Barcelona dalam laga lanjutan La Liga minggu 16 Oktober mendatang. Namun demikian, sebagaimana warta dari Mundo Deportivo, Courtois merupakan salah satu dari tiga pemain yang berlatih di gym jelang laga El Clasico dua yang lainnya adalah Dani Ceballos yang kemungkinan besar akan menepi hingga bulan depan hingga Piala Dunia 2022 dan Antonio Rudiger yang mengalami pendarahan luar biasa saat mencetak gol untuk Madrid dalam laga imbang satu sama kontra Shakhtar Donetsk di Liga Champions Rabu 12 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat kini kansnya Toys untuk tampil menghadapi Barcelona semakin minim dia harus siap dalam waktu dua hari, dan meskipun masih ada waktu untuk pulih tepat waktu, namun keadaannya semakin sulit bagi ex-penjaga gawang Chelsea. Laga El Clasico kali ini dibumbui oleh persaingan perebutan gelar juara La Liga. Lantaran Madrid dan Barca merupakan puncak klasemen sementara dengan torehan poin yang sama 22 poin dari 8 kali berlaga. La Blaugrana memimpin hanya karena selisih gol saja. Man United bakal saling jegal dengan Barcelona dalam perburuan Asensio. Sejak musim lalu, masa depan Asensio menjadi tanda tanya besar. Pasalnya, kontraknya di Madrid berakhir pada musim panas 2023 nanti. Ia tak kunjung tekan kontrak baru. Di sisi lain, ia juga mulai tergusur dari skuad inti Madrid. Ia kalah bersaing dengan Rodrigo dan juga Federico Valverde. Sempat ada kabar bahwa Asensio akan cabut pada musim panas 2022 kemarin, tapi ternyata ia tetap bertahan di Santiago Bernabeu. Sejumlah klub langsung dikaitkan dengan Marco Asensio. Pasalnya, ia jelas bukan pemain kaleng-kaleng. Asensio juga masih muda, 26 tahun. Ia sedang memasuki masa keemasannya. Kabarnya ia diincar oleh Barcelona. Ada juga ketertarikan dari Liverpool, AC Milan, Arsenal, hingga Tottenham. Selain klub-klub tersebut, Marco Asensio juga dikabarkan diminati oleh klub Premier League lainnya, yakni Man United. Bahkan MU diklaim serius menginginkan servis Asensio dari Real Madrid. Kabar ini disampaikan oleh Toto Fisadjes. Laporan itu juga mengklaim MU akan mendekati Real Madrid pada Januari 2023 nanti. Namun tak disebut berapa jumlah duit yang bersedia mereka setorkan demi memboyong Asensio ke ultraboard. Asensio sendiri mungkin tak akan main di pos sayap kanan secara reguler dan bisa jadi akan main di lini tengah, sebab di pos sayap kanan sudah ada Anthony. Momen Dahi Antonio Rudiger dijahit, Tony Kroos nggak sanggup lihat. Aksi heroik Rudiger harus dibayar mahal usai dirinya mengalami cedera di bagian dahi akibat berbenturan dengan kiper Anatoly Trubin. Darah membasahi wajah Rudiger dan bahkan menetes ke jersey putih kebanggaan Madrid. Dua hari pasca insiden tersebut, kanal YouTube Real Madrid memamerkan bagaimana tim medis klub menangani luka sang bek. Video dimulai dengan momen Rudiger dibawa ke ruang perawatan. Palang pintu timnas Jerman itu mengerang kesakitan saat anggota medis menjahit luka yang menganga di dahinya. Toni Kroos pun masuk ke ruangan untuk menengok kondisi Rudiger sembari menyaksikan proses pengobatan. Dia sempat memalingkan wajah karena tak kuat melihat jarum dan benang menembus kulit Rudiger. Kami telah menjahit dia, kata Felix Segura, anggota medis Real Madrid. Kami harus memberinya jahitan di dalam karena dia memiliki jaringan selak subkutan otot frontalis. Kemudian kami membuat jahitan intradermal supaya meninggalkan bekas luka sedikit mungkin. Sutur segura menambahkan. Berkat hasil imbang kontra Donets, Madrid kokoh di puncak klasemen grup F berkat raihan 10 poin dari 4 penampilan. Los Blancos juga belum terkalahkan, adapun Donets menghuni tangga ketiga setelah mengumpulkan 6 laga, tertinggal satu poin dari RB Leipzig yang menduduki peringkat kedua atau batas akhir lolos menuju babak 16 besar.